Bunda Lastina Bapak Bilar di acara SCTV Music World 2022 lewat aplikasi Jukes dipahami yang belum paham harus diperhatikan persahabat yang pertama kita semua diwajibkan untuk mendownload aplikasi Jukes terlebih dahulu di Play Store bisa atau App Store juga dan yang kedua persahabatnya ketuk banner SCTV Music World di aplikasi Jukes yang ketiga Mulailah vote berdasarkan kategori Yang keempat, jangan lupa buat akunmu menjadi premium Setiap hari bisa vote 6 koin jika juxmu menjadi premium Dan yang kelima, jika ingin vote berkali-kali Bisa juga stay di Room Celestika kejuara untuk kejar layangan yang berhadiah koin buat vote Yang keenam persahabat ya, untuk member luar negeri yang mau bantu bisa donasi pulsa ke l 2 id Berikutnya semangat, waktunya masih satu bulan tuh persahabatnya yuk sama-sama kompak. Mudah-mudahan Bunda LSD dan Bapak Bilar bisa memborong piala penghargaan kembali di ajang SCTV Music Awards 2022. Dan kita lihat juga persahabatnya unggah berikutnya. Ada bahkan spesial juga yang kita dapatkan dari LSD dan Skorsik. Di sini kita lihat persahabat dari sebuah kalimat luar biasa. Jadilah orang yang cerdas, balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan Tuh, persahabatnya ya Jangan lupa nih, untuk kita semua Jadilah orang yang cerdas, balaslah keburukan orang lain, itu dengan kebaikan yuk Sama-sama kita doakan Mudah-mudahan yang julid, yang pada selalu menghujat Bunda Leslie Bapak Bilar BBL diberikan hidayah dan bisa berbuat baik amin, dan kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya ada bunga spesial dari Bang Ben Kumbang. ini tentunya kelakuan gestrek dari Bang Ben membuat kita ketawa bahagia persahabat Bang Ben ini kaget banget nih dengan kelakuan tetangga Bang Ben Kumbang yang lagi ribut persahabat sampai mengacakan tentunya peralatan rumah tangga seperti piring dan gelas aduh tentunya ini ekspresi bang Ben membuat kita ketemu bahagia persahabatan dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan juga dan respon yang diberikan dari akun Instagram Lina Putri 56 menuskar wedding mengatakan di kolom komentar tetangga yang nggak tahu diri dan pengen cuman dia yang sempurna aduh ada juga komentar lain persahabat ya dari akun Kinan kinan-kinan 495 mengatakan di kolom komentar, tetangga kurang ajar bang, gak tahu diri dan gak punya hati nurani, wkwkwkwk, WK, WK, WK. katanya tuh aduh, <laughs> masya Allah banget ya, ternyata lucu juga nih bang masih gumpang kelakuan gasreknya, masya Allah, doakan yang terbaik juga mudah-mudahan keluarga Papa Bilar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Dan kita lihat juga persahabat ya Ada komentar lain dari akun Ferrarian.kuning.24 Mengatakan di kolom komentar Dari sini kalian tahu ya Jangan tetanggaan sama Bang Ben kepo katanya tuh <gif> indisi lucu dan cute banget ya Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada info penting persahabat ya. Untuk kita semua juga nih dari Leslar Metaverse Menginfokan bersahabat ya, disimak juga nih di kalimat info Kensen yang dituliskan. Pengumuman penting, salam Leslarian. Hari ini, The Royalist, sang penguasa Leslar Metaforce memutuskan untuk menyampaikan beberapa informasi penting terkait free fight, sell, dan free cell seperti berikut. Karena tingginya antusiasme Leslarian, maka The Royalist memutuskan untuk mempercepat free sell dan free fast sell pre akan dibuka pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 Waktu 20.00 WIB, Jakarta, Indonesia Private sale hanya untuk kelas larian terpilih yang memenangkan Wittles per Persahabat ya, Tentunya ini info penting banget nih, untuk warga Konoha Karena pre akan dibuka pada hari Jumat tanggal 4 Maret Dan untuk kita semua disimak juga Waspada pada penipu persahabatnya hanya transfer BNB Anda ke wallet address resmi kami Informasi resmi hanya berasal dari grup telegram resmi Sekian dan terima kasih Ini info penting banget nih untuk kita semua dari Lestler Metaverse Dan selanjutnya kita lihat juga ada banget spesial dari Lassler Entertainment Wow siapa nih yang mau dikasih surat cinta personal dari Papa B dan Bunda Lesti Tuh persahabat, ya siapa nih yang mau dikasih surat cinta personal Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Jangan sedih kalau gak dikasih surat cinta sama Ayang Papa Bi dan Bunda Lesti akan kasih surat cinta khusus buat kamu Siapa yang mau? Angkat tangan Wow, Pastinya mau banget ya warga Konoha dikasih surat cinta langsung dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Mudah-mudahan kekompakan dari fans juga selalu solid, mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Pilar. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan baru, dan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantinan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya. Ini dari informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.